Ini, ini, ini. Hmm, ini ada burung lewat terpasang-pasang Mana suaramu di, entah ini suara nih, Eh, malah ngumpet ya. Berduaan, loh! oh nggak ada suaranya sih? satu dua tiga empat sudah mau barang mau pembayaran pelunasan kelas satu nanti kelas dua kan bayar pagi 950 ribu saja nah, <tuk> uh -uh. lucu burungnya ini bercinta terus <tuk> mana suaranya Suaranya nggak ada, tadi bunyi terus